Kau bosan sebelum aku menjemukan. Tolonglah ucapkan dan tolong kau ceritakan semua yang indah, semua yang cantik, berjanji. akanlah lagu yang kau anggap ini kan untukku, sungguh aku perlu itu Bila kau tak suka, bilang saja suka, berjanjilah Pergilah kau pergi, dan janganlah kembali. Bila itu kau ingini, ku jangan katakan pergi. Janganlah jauh, ya sudah kita tempuh. Coba pikir itu sebelum tinggalkan aku Teruslah berdusta Sampai engkau muat Berjanjilah Sebelum kau besan, sebelum aku menjemukan. Tolonglah ucapkan, dan tolong engkau ceritakan. Semua yang indah, semua yang cantik, berjanjilah. Darah telah jauh yang sudah kita tempuh, coba pikir itu sebelum tinggalkan aku. Teruslah berdusta sampai engkau muak. Berjanjilah terus teruslah kau berdusta sampai engkau muak